Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau gua buat konten Q&A. Uh, buat kalian sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe please. Subscribe guys untuk menuju seribu subscriber. Ntar kalau udah seribu guys, gua punya apa ya? Kalau udah seribu subscriber guys, gua botakin rambut gua. Yakin gua. Terus gua buat konten. Astreng ya, Gua botakin -bo guys, botak. Bukan botak yang licin tapi. Kalau yang ekstrim banget sobat. Iya ekstrim. Tapi nggak apa-apa guys. Demi kalian, gua sih oke okay aja. Oke, okay, gua botakin. Kita akan botakin kayak anci, anci, anji dimanji, anji dunia manji itu. Ya itu yang benar. Okay, kita udah masuk di dalam pertanyaannya nih guys. Oke, okay, gimana buat kalian? Jangan lupa jaga kesehatan kalian jika keluar dari Rumah jangan lupa pakai masker guys itu sangat berbahaya virus ini sudah zona merah di Indonesia jadi lebih baik mencegah daripada mengobati karena nggak ada obatnya bersama kita cegah corona di rumah aja aku aku aku aku aku nggak kenal bro aku nggak kenal baca oke sekarang kita akan baca Queen ngerti nggak tega bucin bro. Bucin tuh budak cinta, bro, ngerti kan Tuh. Oke, okay, guys. Ini udah masuk pertanyaannya tapi jaringannya agak lalot. Jadi kita nanti aja dulu. Kita buat sinematik dulu gimana? Oke, okay, begitu aja sinematiknya guys. Gimana? udah serem belum? Lihat gua. Baca. Oke okay, guys, kita mulai langsung ke pertanyaan guys. Kita ke pertanyaan pertama. Kalau mantan mantan kamu mendekati kamu, apa yang kamu lakukan? Aku akan mengingatkannya tentang hal yang dulu, yang indah-indah tentunya kita dapat berteman dengan baik itu aja sih terus pertanyaan kedua guys jika kamu harus membuktikan kesetiaanmu dengan tiga kata apa yang kamu lakukan um, tiga kata apa ya? you marry me yes. gitu guys kayaknya gitu apa kamu menerimaku apa adanya Aku sih ya, enggak. Aku susah banget terima orang apa adanya, bro. Jadi aku harus tahu. Aku tuh, oh, aduh, aku tuh bawel. Terkenal bawel, bro. Jadi, jadi aku harus tahu. Pertanyaannya mana lagi, guys? Pertanyaannya dikit banget ya Pertanyaannya, oke. Okay. Pertanyaan gal 6. Ini pertanyaan siapa sih? Gua bingung guys. Sampai kapan kamu akan mencintaiku? Sampai tua, we bakal takjul Tuh sampai tua, Ingat Ingatkah kamu dengan hari ulang tahunku? Gak peka itu. Aku sangat gak peka itu bro. Kalau hari ulang tahun tuh aku sangat gak peka hal apa yang paling kamu suka dari diri kamu dan mengapa aku suka dari apa ya aku suka diri aku tuh itu serba bisa dan pengen bisa gak mudah menyerah Bagaimana kamu berdamai dengan kegagalan caranya berdamai dengan kegagalan tuh kayak gimana guys aku pusing oke okay. coba aku mikir dulu Eh, aku gak pernah berdamai dengan kegagalan Itu sangat Oke okay, next Buat kamu bagaimana sebuah hari Yang sempurna uh, Hari yang sempurna tuh Aku bingung juga Hari yang sempurna hari-hari tuh Pokoknya bersama Pasangan Pasangan Bersama pasangan terus liburan tuh Bersenang-senang bersama pasangan terus bersenang-senang itu sangat sempurna. Oke okay, next kita ke pertanyaan ketujuh. Aduh gue lupa nyebutin angka bro. Sudah lupain aja lah. Oke. Okay. Apa tahu siapa yang paling menginspirasi kamu? Aku menginspirasikan siapa ya? Aku menginspirasikan orang sukses. Uh, tapi aku nggak mengikuti cara kerjanya. Aku pengen sukses tapi dengan cara jago sendiri itu. Oke okay, next kita pertanyaan selanjutnya apa yang kamu lakukan apa yang orang lain tidak tahu tentang kamu? Uh, aku bodoh dan aku gila. Itu. Apa yang kamu lakukan jika kamu merasa stres, mabuk, rokok, menyendiri? Itu. Next kita pertanyakan selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya guys dulu siap kau siap guys baca okay.